melawat kubur Mat Kilau di Pulau Tawar Jerantut Pahang. So ini daripada channel Azmaidi Abidin. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya guys. So bagaimana istilahnya perjalanan ataupun kisah daripada video ini, jom kita tengok bersama. Let's go. Ok, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera, Auma, Auma semua Auma okay. ni orang, orang pahang cakap Kaum korang semualah Best kan kalau mak gila tu cakap Lorak pahang, tapi itulah Kalau orang cakap pahang mai pula tak paham kan Tapi Betul. ok je ya, kan uh, Saya, kebetulan semalam saya pergi ke Satu tugasan di Pulau Tawar pergi untuk buat satu rencana lah macam rencana pasal mengenai Mak Kilau di Pulau Tawar terserempak lah dengan toga, toga oh, tahu kena toga, toga okay. tu yang jahat sekali tu dalam apa Toga yang jahat sekali dalam filem Mak Kilau tu yang bunuh orang Melayu bunuh kanak-kanak bunuh waduh dahsyat Okey ni, jumpa dia semalam. Sebelum tu, kita orang ni nak pergi ke Pulau Tawar Lepas tu, kita orang nak pergi ke makam pahlawan Mak Kilau di Kampung Kedondong, Kedondong Pulau Tawar Jadi, masa sampai kat sana tu, kita orang dah janji dengan uh, Tok Mat, Tok Mat ketua kampung sanalah. Ketua kampung Kedondong tu, Rosi, Tok Mat Rosi. Betul Sampai je dekat sana, masuk dalam tanah pengguburan Kita orang uh, saya lepak dekat uh, Saya masuk dalam tan tanah pengguburan tu Duk kat pondok Baru nak siap-siap buka kamera Buka tripod untuk nak interview tu empat Tiba-tiba ada satu kereta sampai Dekat depan Tebialan tu lah Depan uh, kubur tu Sampai satu kereta Lepas tu satu kereta lagi, tiga biji kereta oh, okay. Lepas tu keluar seorang mamat ni pakai baju Mat kilau filem cerita mak kilau. Oh. Lepas tu tapi ni sangat style kawan saya punya ni. Lepas tu dua tiga orang lagi keluar. Keluar-keluar semua sekali saya ingat dalam 7 lapan orang kot. Lapan orang keluar tu, seorang tu macam saya kenal. Eh, siapa tu? Rambut panjang. Pakai-pakai spek hitam ah, pakai spek hitam. Apa tu? Dia dia taklah tinggi sangat, gendang-genda je. Tapi rambut panjang. Macam kenal Lepas tu ingat balik Eh itulah toga, toga, oh. Atau nama sebenarnya Yayan Rui Dia pelakon Hollywood tu Dulu dia Sebelum ni dia berlakon dengan, dengan Dia berlawan dengan Jongwig Jongwig 3 Dia berlawan tu Lepas tu hmm. so, Dia masuk je tu Saya pun ambil kamera Kamera kecil saya tu Saya follow dia belakang <laughs> dah cakap dekat kru Nanti kita nak bergambar dengan Yayan boleh ke Dia kata boleh Tapi selepas ni lah ya, pastu saya pun follow lah Follow masuk pergi betul dia pergi ke kubur Tok Gajah tu. Ni eh Tok Gajah pula dah. Dia masuk uh, ke kubur Makilah tu, dia masuk ke dalam tu, dia buka kasut, patu dia duduk, dia berdoa semua. Alah, malaslah cerita. Nanti kau orang tengoklah video tu nanti eh. Nanti nanti saya siarkan video dia kat sini eh. Tu jalan aku bagi tahu. Assalamualaikum dan selamat menonton untuk... Okey, sebelum tu lupa Kepada siapa-siapa yang belum subscribe tu Tolong Dia, like Subscribe, subscribe lah, kena tahu lepas ni kan Channel-channel saya ni berguna untuk korang lah. Betul. Okey, Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Okey, Waalaikumsalam Ok, ni suasananya guys Tempat lahir Matkilau Okey. Oh. Okay. Mat Kilau bin Rasul Abdul Salam dilahirkan pada tahun 1865 di rumah ayahandanya atau gajah atau gajah berkawin dengan Mahada binti Kau dari kampung Burau. Seterusnya menginap di rumah mereka di tapak ini sehinggalah lahirlah Mat Kilau. Oh, Mat Kilau terlibat dengan perjuangan menentang penjajahan Inggris pada tahun 1890 sampai 1895. Wih lama juga ya. 5 tahunnya bersama Tok Gajah, Tok Bahaman, dan sahabat-sahabat yang lain. Mat Kilau diisytiharkan telah meninggal dunia pada 1895 di Bunot Payung, Kelantan. Namun Mat Kilau telah muncul semula pada tahun 1969 oh di kampung kelahirannya ini Mat Kilau menghembuskan nafas terakhir pada Agustus 1970 di Batu 5 Kuantan dan berwasiat untuk dikemumikan di Kampung Godongdong Pulau Tawar. Tapak warisan tempat kelahiran Mat Kilau kemudiannya diwarisi oleh anaknya yaitu Umar bin Mat Kilau. Oh kini tapak ini terus menjadi warisan cucu cicit Umar bin Mat Kilau. Tokoh-tokoh lain anak kelahiran Kampung Kedongdong sezaman Mat Kilau adalah seperti Tawang bin Long, Zainal bin Abdul Manah. Oke, okay, Penghulu Abbas bin Masaleh, Oke, okay, Muhammad Saleh mungkin ya, Imam Perang Kasim dan Ishak dan ramai lagi. Sumber Imam Abu Bakar bin Muhammad lahir 1931, Imam Masjid Jameh Pulau Tawar. Himpunan anak kedongdong. Selamat datang di Kampung Kedong. Oke, okay, berarti di sini ya kelahiran ya tapak lahir daripada pahlawan Mat Kilau ini guys. akbar Nah, di sini pernah kita juga ada syekh yang melawat juga makam Batmat Kilau ini. Ya. Oke. Oke, di begini ya, guys. Oke, okay, tanah pemakuburan Islam. Oh ini ternyata ini Kang Yayan di sini ya. Ini abangnya mengikuti dari belakang ya. Kalau berarti ini kuburannya cuma satu aja ya guys, nggak ada kuburan-kuburan lain ya. Wow bertanjak guys wih pengen punya saya Oke ini eh, tajaknya hitam-hitam gini keren banget sih Ini masih asri banget ya Nah itu itu tukang yaya sedia depan guys mau video ini ya Wah, Masya Allah Ini mendoakan. Nah, di sini saya mau mau menyampaikan sesuatu, guys. Nanti ada yang ini juga, ya kan, datang ke kuburan kok minta di kuburan gitu, ya. <laughs> Jadi di sini tujuannya untuk mendoakan, ya, ke kuburan ini. Ziarah kubur itu juga disunahkan seperti itu. Kalau yang saya tahu. Jadi ketika Rasulullah SAW di Madinah juga Rasulullah SAW sering istilahnya ziarah kubur kebaki seperti itu guys. Lalu mendoakan orang yang di dalam kuburan bukan meminta kepada kuburan guys ya. Intinya di sini garis bawahnya bukan meminta kepada kuburan tapi kita mendoakan orang yang di kuburan itu menghormati juga. Dan apa ya, buat teman-teman semua jangan sampai istilahnya kita juga syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercayai bahwasannya kuburan itu tempat berdoa. Maksudnya tempat kita meminta, meminta kepada kuburan itu datang kepada kuburan para wali, kita meminta agar supaya kita diberikan berkahan diberikan ya kekayaan dan lain sebagainya. Jangan pernah salah gunakan itu karena kita kekuburan untuk istilahnya apa merenungi kita akan mati juga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingat mati dalam sehari itu 20 kali guys. Agar supaya apa kita juga tahu bagaimana istilahnya kita ini hidup pasti akan mati. Dan ketika kita melawat kuburan, ziarah kepada kuburan, kita doakan yang ada dalam kuburan itu, karena insya Allah doa kita bermanfaat untuk dia seperti itu guys. Nah, ya pokoknya jangan salah-salah salah sangka aja bahwasanya wah ini minta kuburan. bukan, tapi di sini mendoakan orang yang ada di dalam kuburannya itu sendiri. <Sess> Kirimkan al-fatihah macam itu guys. satu aktor kebanggaan Indonesia guys keren banget sih bangga banget sangat-sangat seronok ya boleh jumpa dengan aktor dan artis yang memang tengah Tengah viral di Malaysia Macam itu guys Oke okay. Umur 105 tahun ya Oke okay guys sudah selesai videonya So itu tadi Toga guys Atau Kang Yayan dari Indonesia Melawat kubur Mat Kilau Di Pulau Tawar Jerantut Pahang So Masya Allah ya karena ini kisah sebenar guys yang diangkat daripada film Mat Kilau kan kisah sebenarnya Dan ada juga istilahnya uh, kuburannya ada orangnya betul-betul istilahnya kisah nyata Seperti itu maka sangat-sangat menyentuh kepada kita Sangat-sangat istilahnya terasa dalam benak kita jiwa kita macam itu guys Jadi nak sangat istilahnya macam mana merasakan uh, perjuangan daripada orang-orang terdahulu dan juga ada buktinya guys. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Oke okay, mungkin itu saja video kali ini guys. Buat teman-teman semua yang belum berziarah ke sana. Boleh juga berziarah mendoakan. Ataupun uh, kalau tak ada masa kita doakan daripada jauh. Kita doakan daripada rumah kita. Itu juga boleh macam itu guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya memin untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.